Satu, dua, tiga, Indo, Indonesia, raya. Kita mulai pertama Indonesia, tanah, ya, ya. tanah, Oh. Bantara ada di. Mari ra kita bersatu Indonesia. bersatu. dia Indonesia ya, mereka